Oke ini kita ada di tempat-tempat halo, ketemu lagi sama aku Fernando di Kaleng Coklat kali ini aku mau pergi ke sawah Kasungan kita mau melatih Free Fly Merpati ya, jadi ini kita bawa tiga si Joe yang merpati raksasa sama dua merpati baru yang sedang kita latih nah, kalau banyak yang tanya kemarin Joe, yang satu kemana mas? kok gak kelihatan? nah, yang raksasa satu itu sedih, sedih banget ya hilang kawan-kawan karena nggak tahu ya namanya faktor X mungkin dikejar sama predator alap-alap tapi dia hilang jadi sedih banget nggak apa-apa namanya kita bermain burung kita harus berani mengikhlaskan nah yuk kita pergi ke sawah kasungan kita main melatih merpati free fly yuk ayo berangkat uh Terus <laughs> nah ini ini ini teman baru kita nah kita ada dua ini nah Belum punya nama. jadi ini penggantinya cuci merpati raksasa yang hilang kemarin tapi masih ada satu yang hilang satu nah ini yang mau kita latih ini mereka mentalnya udah bagus ya jadi responnya bagus banget tidak lewat aku beli sama temen namanya mas Arifin nah ini mau kita latih kita mau terbangin mereka. Ini merpatinya terlalu merpati tinggian. Jadi dia harusnya terbangnya tinggi cuman karena di free fly biasanya dia akan enggak begitu jauh dari tuannya. <kuh>, ini ya kayak gini ya. <kuh>, ayo kita mau terbangan mereka yuk di sana. Nah ini burungnya ngos-ngosan nih, karena dia habis latihan, belum fokus ya, jadi nah masih harus latihan terus, biar pinter. Yo, siap yo. Yo, go, go, yo. Keluar nih, wah ini si Joe. tinggal satu ini ya, temennya hilang yang betina ya, tapi ini tetap istimewa ini. ini. yang ini dia dimasukin kandang dulu karena responnya masih jelek banget, responnya jelek sekali ya. Ini ya, nah, kita masukin dulu, yuk masuk dulu yuk. Sekarang aku mau terbang, si Ju sama si ini. Siapa yang namanya? Kayaknya ya tuh, ini namanya siapa ya? Molly ya? Ini namanya Molly aja. Ini karena betina. Dia kita mau terbangin mereka satu, dua, tiga, go! serasi ini jadi pasti terbang bareng terus wow. belum mau jauh yang ini capekan harus kita mandikan dulu kakinya nah, kakinya kita celupin air nah biar dingin nah. GO! Ah ini enggak ada angin sama sekali ya. Jadi burung agak capek terbangnya karena enggak ada angin kayak gini nih. Karena dia jadi harus ngepak terus mau gliding-gliding susah karena enggak ada angin. Yo, go, jump. Mereka sudah cukup capek Kita sekarang istirahat dulu Cari Soto Tadi Roto sama Esteh. Biar mereka istirahat, terus kita pindah tempat Buat ngelatih urbannya mereka Yuk oke Nah, kita sekarang jadi tempat kedua. Oh, ini ada di daerah Madugismo eh, bahas cemplung. Jadi, ini apa namanya? Lapangan-lapangan yang gak pernah dipakai. Kita mau terbangin lagi mereka di sini, jadi mereka pindah-pindah tempat biar terbiasa dan pintar. Yo, sana. oke, okay, ini kita tadi udah di sini, terbang kalian lihat, langsung terbang ini kita mau pindah tempat lagi, satu tempat di dekat warungnya temen mau kita lempar juga eh, di situ aja yang biasa main layangan, Madukismo nah, yoo, pindah lagi biar, eh, biar jago biar urban semuanya oke, okay, sekarang kita ada di tempat ketiga uh, ini perkebunan tebu wah, sekarang pagar ini karena biasanya dipakai main layangan tuh dilarang bermain layangan di area tebu wah. ada tulisannya tuh, dilarang bermain layangan tapi karena kita bermain burung, gas aja, yuk kita ada di lahan tebu 1, 2, 3, GO! Shhh. latihan di tempat ketiga lancar untuk melatih free fly ini memang kita memerlukan banyak waktu karena untuk melatih mentalnya itu kita harus harus apa namanya harus sering latihan jadi sering pindah-pindah tempat latihan supaya mentalnya mereka jadi oke sekarang kita lanjut ke tempat keempat tapi ini istirahat dulu di tempat keempat tuh nanti terbangnya mereka nggak bertiga tapi solo sendiri-sendiri melatih mentalnya lagi Oke, gitu. Yuk, lanjut. Lanjut, lanjut, lanjut. Oke, ini kita ada di tempat keempat. Nah, ini motornya parkir di sana, jauh. Terus kita ke sini. Ya, sebentar. Kunci motornya mau sudah kuambil. Nah, ini persawahan juga, teman, beda tempat. Sekarang latihannya Solo, jadi ini sendiri yang itu berdua kita terbangkan, ya kan? Yo, harus mau karena Solo itu lebih susah kawan-kawan. Kalau bertiga gitu pasti terbang, tapi kalau sendiri itu tantangan. Yo, siap aja ya, ya? Go! Tinggi. Tui, tui, jadi dia kalau terasa. Tui. Oh lihat tui, jadi. Berapa kilang? Yo. Ya. weh, Oh oh iya lancar kawan-kawan, jadi di tempat baru dilatih solo jadi ini tempat keempat nah ini untuk ngelatih mentalnya ya jadi mentalnya dia jadi berani oke, cukup segitu aja yang ini udah cukup, karena dia udah mau solo sekarang yang berdua itu It, it, it, it. Ya, sudah cukup. Kita go, go. Ya. sekarang yang mereka berdua, Mama. ya hai, aja malah ini mereka ada berani jauh kawan kan. jadi mereka circle terbang ya. nah dia nggak berani jauh-jauh mereka circle terbang ya hanya di sekitar saya saja nah ini liat <laughs> It's done. Asi order hang. Ya. Yeah. Mereka lancar ya kan? Nah, ini juga mereka udah pada balik. Sekarang saatnya kita kasih cemilan. Hmm. Oke, okay, kita lancar. Sekian jadi buat kalau saya melatih Freefly Sehari langsung empat tempat Tempat pertama, kedua, ketiga Mereka bertiga terbang bareng Tempat yang keempat Si Joe sendiri ini berdua Karena mereka memang Cocok berdua lah menurutku Nah gitu kawan-kawan Ayo main merpati free fly Asik-asikan Besok saatnya mereka udah siap Mereka akan bawa harness dan bawa kamera Dadah, dadah. Jangan lupa like dan subscribe Dadah larut panci anjing sebelah kiri apa yang apa yang sakit apa kol